Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Nolak khois nontok. kelihatan ini. Apa PPT-nya ini? Iya. Kelihatan. Kelihatan, ya? nah, kelihatan. Baik. Saya mau berbagi pengalaman dari hasil Intek kemarin ya angkatan satu untuk materi AKM Dari berbagi belajar Baik sebelum saya mengajarkan tutorial bagaimana cara memasuk Masuk di AKM Terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar AKM Apa itu AKM ya nah, Pengantar AKM apa itu program guru belajar seri AKM nah, yang dimaksud program guru belajar seri AKM nah ini apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi ilmu itu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah pengawas SD dan seterusnya ini ya atau seterusnya dalam memahami tujuan konsep dan bentuk pelaksanaan pelaksanaan aksesmen nasional sudah dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi, jadi di AKM itu hanya literasi membaca dan numerasi nah ini tentang AKM nah tujuannya AKM itu apa? nah ini tujuan, AKM yang pertama memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir melakukan pengimbasan. Nah ini yang seperti saya lakukan saat ini adalah, pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program belajar dari AKN. Singgih, ini kita umi? Oh, not apa not. Serunya belajar bersama not di program not. grup belajar seri AKM Nah, ini serunya di sini ada tiga. Yang pertama apa? lebih fleksibel artinya Anda dapat apa? mengatur sendiri waktu belajar jadi hmm. nanti jadwal bisa hmm. Anda tentukan sendiri, ikut angkatan 1 angkatan 2, disitu sudah tertera kapan hmm. pelaksanaan dari angkatan 1, 2, 3 dan oh. jadi menyesuaikan hmm. waktu ruang Anda kemudian lebih mudah hmm. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang, sedemikian demikian rupa, menjadi unit belajar yang lebih kecil jadi di sini nanti terdapat beberapa modul yang harus diselesaikan. Nah di akhir pembaca modul tadi, nanti ada uji kompetensinya, kuis, sekitar beberapa soal, nanti harus diselesaikan, dengan nilai minimum 70. Kemudian yang ketiga, lebih kolaboratif. Anda dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas. Bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Nah ini serunya belajar seri AKM di program guru belajar. Kemudian siapa saja yang dapat menjadi peserta, yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Nah di sini yang bisa menjadi peserta semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, kepala sekolah, pengawas, semua guru SLB, SMP, LB, dan SMA, LB kepala sekolah SDLB sampai SMA-LB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau sederajat SD, SMP-SMA atau SMK. Dan yang paling penting ini, telah memiliki akun sim PKB yang paling penting. Kemudian apa saja tahapan program guru belajar dari AKM? Nah, ada dua tahapan. Tahap satu yaitu peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang tujuan umum kebijakan ini nanti ada video-video dari Pak Menteri ya dan alur program guru belajar seri AKM pada tahap intek peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep berarti ada konsep asesmen nasional konsep asesmen kompetensi minimum, ada butir soal literasi, membaca dan numerasi, serta menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurung waktu selama lima hari. Jadi kegiatannya nanti selama lima hari. Tidak harus lima hari. Kalau mampu tiga hari selesai, bisa. Saya kemarin hanya dua hari selesai. Tapi ya lama, mulai jam 6 sampai jam satu. Kemudian tahap kedua, pengimbasan. Nah, ini yang saya lakukan saat ini adalah pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi. Jadi pengimbasan itu mengajak para rekan guru sesekolah agar mengikuti kegiatan AKM. Nah, pada pengimbasan ini apa yang ditugaskan? Yaitu membuat video tutorial yang saya lakukan seperti ini. Nanti disimpan di Youtube, kemudian masukkan link URL-nya video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan atau sertifikat. Nah, ini tahapan dari kegiatan AKM. Kemudian apa saja yang didapatkan peserta program guru belajar dari AKM? Nah, yang didapatkan di sini yaitu pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru. Nanti ada grup lewat Instagram. Nah, itu dari berbagai daerah. Mulai angkatan 1 sampai angkatan 11, kalau nggak salah. Berarti saya kemarin masih hanya angkatan satu. Kemudian pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Dan yang terakhir ini yang kita nantikan, yaitu sertifikat GIMTEK 32 jam. Dan piagam penghargaan. Nah, supaya dapat ini, maka kita harus melakukan pengimbasan. yang kita dapatkan dari peserta program guru belajar seri AKM kemudian yang terakhir ini peserta program guru belajar seri AKM yang dinyatakan tidak lulus nah bagaimana yang tidak lulus nah ini syaratnya supaya lulus jadi peserta yang dinyatakan tidak lulus intek guru belajar seri AKM jika berada dalam kondisi adat ini tidak menuntaskan timtek sesuai waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau batasnya 5 hari belum sampai 100% ya maka dia tidak bisa dinyatakan lulus. Berikutnya, pencapaian masih di bawah 70%. Artinya setiap kuis itu nilainya harus di atas 70%. Ada 3 kali kesempatan. Dan salah satunya harus di atas 70%. Nah, ini syarat-syaratnya kelulusan. Namun jika tidak peserta tidak dapat memenuhi syarat ini atau dinyatakan tidak lulus, dapat mengikuti pada angkatan berikutnya. demikian pengantar AKM yang saya sampaikan. Selanjutnya nah, bagaimana cara mendaftar cek AKM? Nah, ini yang pertama silakan buka sim PKB. Kirim KPU yang masukkan dan user kita masuk selanjutnya klik selengkapnya ya, yang paling atas ini selengkapnya ini kita klik. kemudian kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Kita karena sudah masuk simpifikasi sudah otomatis kita nggak usah pakai mendaftar langsung klik masuk setelah klik masuk Nanti diarahkan, nah, seperti ini tampilannya. Kita ke menu, klik ini garis tiga di atas pojok kiri. Setelah kita klik, nanti, nah, tampilannya seperti ini. Kita pilih daftar dan ikuti program guru belajar dari AKM. Nah, ini 64 jam pelajaran. Kita klik selengkapnya. Nah, nanti diarahkan tampilan seperti ini. Kita klik oke okay, saya mengerti. Nah nanti ada pilihan kita pilih yang seri asesmen kompetensi minimum yang ini ya. Nah ini sudah masuk. Nah kemudian kita klik selengkapnya. Nah, Diharakan ke Kita mulai belajar. Silakan diklik mulai belajar. Setelah itu selesai silakan menyelesaikan materi dan kuis-kuisnya selamat coba dan mengikuti AKM Belajar. yang dapat saya sampaikan. Dan Terima saya kasih. Bernama. Apakah ada pertanyaan? Terima Sudah jelas ya? Jelas. Sudah, sudah jelas. Terima saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya, eh, semua.